ya karena Ketika terjadi kiamat, Niku tak jadi manusia itu terdiri seneng tukaran. Karena tadi, yo mari tukaran, Pendapat baik, Yang masih nyari yang terbaik, Sama-sama kebenaran, Nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awalis kurang penggawaian, penggawaian jadi barang menurut saya, dengan yang yang Karena sehingga bayangani pangeran itu nak kiamat kapan saja terjadi gue lagi sibuk poro padu lagi sibuk geger gegeran gue si gue semestinya karena tadi menuson itu pun watak watak dasarnya nunggu konflik ya e tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran padahal organisasi ini perdamaian Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini sih, debat gini. Padahal, no, organisasi no, perdamaian. Tapi ya tetap tukaran. Asal jangan menusoi tukaran Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang itu tidak tidak. Nah, kalau nanti ngaji kitab dalam satu salah satu kitab, ada makalah gini. Idah arot. Tak asulha as fasta harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kaya gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kan kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang gitu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa itulah gummastotum mingwuati wamin ribadil khaili turhibu nabi Kamu-kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. orang Aceh misalnya Amerika akan terkenal dikjaya, Korea Utara dan Amerika ikut gawe senjata sebanyak banyaknya. Ya sudah seperti itu, itu sudah teori yang dikatakan Quran apa ya mesti yang satu diinjak-injak Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok, tapi gelem ra gelem ge kudu acara fikih kuwi. Ke dibujo ayu cek elek. Nek kumpuli ra wae nafakoi. kono iso ngancam gak mbokae dhuwit ra ta kae itu cara memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafako dan lucunya Fekih yang meravokasi yang dan yang lanang tidak wajib nafako ini tidak menjaga itu, itu saya terang dan itu so. <guluh> jadi Fekih itu karena ngikuti teori umum makanya Mbak Mun itu Fekih kata beliau tuh aku Fekih ini racot, tapi omah-omah tapi dagangan perkara itu <guluh> tapi memang secara prosedur Fekih gitu mana orang kire kira itu macam ini serantuk jatah kelon karena raso nafakoi gitu <laughs> itu cara bagaimana memang seperti itu karena kire kok pola no? kire kok pola karena nak kire kudu ganteng jadi orang nafak jatah itu yang sing seneng lah itu ijak jatah tapi nak kire lah harus nalongsong perkara ini memang jadi karena seorang istri dah wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakoi bahkan rupiah ke tuh itu boleh Rafa, jadi oleh Rafa hakim, Pak Hakim suami saya kiri itu boleh, dan itu bisa diceraikan oleh siapa hakim? Jadi Rafa, karena tadi manusia itu Yahis Di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah menghentikan apa, min hilin, jadi sifat ringkih, sifat hasut, itu dihilangkan nanti setelah di surganya di dunia itu antar wong sholat ya mesti kasut mana ada sih ngurus sholat si sholat ya butuh kasut ya seni neng waduh Indonesia nih rebutan dari presiden ya geger rebutan masjid geger bahkan rebutan ngeklaim nak sholatnya paling sah torekoi paling bener itu ya geger padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran tapi manusia tetap menangkalah geger besi sak PT yang naksir neng dalam ya Geger, kalau sering pak besuk balapan itu kadang disakno, sakpt, sakpo itu. Karena nanti bayangannya bengiran itu, yang mesti terjadi ung bengiran menghentikan kiamat itu takhudhum wahum yakhisimu. Jadi bendora menjasi nanto raba hamil tak tolong bangunan araban bangetan. Wahum fi koflat minhabita khusumin wata bayun waaklin wasyur. Mesti manusia itu demental takhusum saling berebut makanya cita-citanya si Dinali sudah bisa di nalih anak awaluman dari Rohmanil khusumah dari si Dinali saya nanti pertama ketemu Pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya jadi cita-citanya dene, aku lah di rencana aku lah di lebih seru dia no. boleh bareng lapor, ke lah, kok nyoro si <gulah> Dinali beda, anak gue habis lapor juga boleh salah karena apa? ya itu tadi Manusa iku wis wis Pertama manusa karo Nabi Adam. Iku yo wis gek ker malaikat. Dari pangeran Adam ku khalifah, dari malaikat. Khalifah kok manusa mesti seneng geger. Tapi malaikat protes iku yo geger dhewe. pangeran sing duwe kawula kok ngangkat kok digegeri. Jadi pangeran ora terima. ngaku aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran jadi manusia pertama itu ribet. Pertama ribet be malaikat. Barang kopil be hapil, ya ribet dari dulur. Mulai disini berkara-kara itu. Habis kunanya kuno ngwetok, kita mau ribet. Kalau ngwetok, tambah ribet. Soalnya itu saja bisa ribet. mati. dinikmati, Pak. Dinikmati.